yang terjadi di Arsutab String. Dua, Penta Kosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Penta Kota ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia yaitu anak-anak muda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 ke Yerusalem, lima pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menjelaskan amanat Aku, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat tanpa percaya mendeklarasikan Firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 9 dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan: "Tempat perlindunganku dan ku percabanganku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit tambang yang busuk." Dengan kebanggaan yang akan menuruni engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesesiaannya ialah peritai dan agar sembuh. Engkau tak usah, usah takut terhadap kenasjatan malam. Terhadap pada yang terbang di waktu siap, Terhadap penyakit nampal yang berjalan dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau seribu orang rebah di sini dan sepuluh ribu di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. -orang Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang Maha Tinggi telah kau buat tempat persembahan. Maka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan menurut kepada keimam. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangguk kepada batu. Lima dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. berkat Tuhan Saudara. Bangsa kami Indonesia Tuhan Indonesia ada dalam Perlindunganmu Tuhan Indonesia engkau turut campur tangan Di dalamnya Tuhan Kami percaya Tuhan Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia Ya Tuhan Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Miangat sampai Pulau Rote Biarlah kemuliaan Tuhan Turun atas bangsa kami Indonesia Bapak Kiranya juga Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini. Khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-hambamu ini untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Dialah hati yang bijaksana setiap keputusan yang diambil berdasarkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk gembala sidang kami, Bapak Niko kami serahkan hambamu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sebagai pembawaan pipetakos ketiga, Tuhan mengatakan untuk bangsa ini dan juga bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kesehatannya, pelayanannya, keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Jumbalan CK7, Dokter Yanto Tuhan. Kami surahkan Dokter Yanto ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih anugerahmu terus melimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Yesus, pekerjaannya sebagai dokter untuk berhenti Tuhan di dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati keluarganya, istrinya, anak-anak-anak maksud dan cucu, aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, untuk pasukan Yeremia, bangkit Yeremia, tulang-tulang yang kering dibangkitkan oleh Tuhan, dan kami percaya bahwa pasukan Yeremia ini, akan menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terima kasih, Bapak. Engkau kuduskan hidup mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Ibu dalam Darmawan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami percaya kami akan menerima pesan dari Tuhan yang spesial melalui hambaMu di tempat ini. Engkau urapi hambaMu di dalam nama Yesus, macam-macam jemaahnya Tertidur dibangkitkan oleh firman Tuhan. Mereka pulang membawa kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hambaMu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah urapan yang dari Tuhan turun atas hambaMu. Engkau urapi mulut, mulut lidah bibirnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Kami bawa dan kami naikkan kehadiran Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat beribadah kalian. Wah, luar biasa. Penutup kita Bapak Ibu Amin. Amin. Bapak Ibu kalian, di Beta pasal yang tiga, Tuhan luar biasa mencurahkan roh kudusnya, nya kepada di alam sutra mau status C7 Bapak Ibu sekalian. Di mana kita ketahui bahwa kita sudah dua kali ibadah raya kita lakukan saat ini ya di pagi hari yang 9 kemudian lanjut lagi adalah jam 11. Dan Sabtu nanti Bapak Ibu sekalian di mana mulai tanggal 6 November kita membuka Bantu ibadah raya lagi, yaitu yang ketiga. Wah, ya, kita tahu kemana, waduh ya, sebab Tuhan, betul-betul kita, bapak ibu sekalian. Untuk itu, bapak ibu sekalian, mari, pada ibu kalian bisa Anda foto, dan gambar depan, Anda bisa kabarkan kepada saudara-saudari, yang mungkin pada saat ini, belum join dalam ibadah raya, mari, aja kembali. Ya, kita hadir kembali di badan yang ketiga, yaitu jam 1 siang untuk kalian. Dan tentu saya dengan jiwa-jiwa semakin tambahkan, Bapak Ibu, sepenuh sampai di belakang, bahkan ada di dua ruangan yang ada, Kami juga ya, tentu saja akan mengajak para Bapak Ibu sekalian, yuk kita akan dalam puluh. Saat ini, school ke yang ke-16 akan dibuka lagi yang baru, Bapak Ibu sekalian. Bukanlah kepada Ibu yang baru-baru, join, gabung di ku Woy yang 16, dan yang kedua, Kul Umum, Bapak Ibu sekalian dibuka kembali apa Kul dari sudah dibuka. dan yang lagi akan tambah satu lagi Bapak Ibu sekalian, Kul Umum juga, dan Bapak Ibu sekalian, kita harus sama Tuhan, kita terserah juga, jadi kita bersatu hati, bertumbuh bersama, dan kita menangkan dua bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari saya Bapak Ibu sekalian, kita waktu memberikan persembahan terbaik buat Tuhan, bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan Allah, kita angkat tangan Anda dan harap ini kita terus saja bersama kita diberkati oleh Tuhan, yuk kita berikan juga terbaik dalam perpunuhan jelas kemuliaan hanya bantuan Tuhan saja kita taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan nya Bapak, Bapak Ibu juga bisa jual juris yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian dan kita berikan apa Buat Tuhan, Tuhan itu baik buat kita Tuhan itu baik, teman-teman Bapak Ibu sekalian Kita doa persembahan Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Tuhan, Tuhan Kami bersyukur Buat semua bersyukur Kami mau persembahan sebagai Wujud syukur Kami percaya, kami menerima kesehatan Keluarga, bisnis, pekerjaan Kuliah yang terbaik ini adalah waktu di persendangan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Shalom Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman Raya hari Minggu 6 November 2022 Pukul 9, 11, dan 13 Waktu Indonesia Barat oleh Barat Pukul dan Indonesia Barat Victor Ibadah Raya Omset bisa dengan Ibadah Omset Pemuda dan Pertanak Resulting Partner Sekolah Nibu and Junior Church Udah selain lima akan mengadakan penyerahan anak secara Omset Pada hari Minggu, 13 November 2022 Pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat Bagi Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anak Harap di menaftarkan diri Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 6 November 2022 secara online via www.youtube.com dan jd.o.a. Sampai penghutang para ibu-ibu untuk dapat menikmati ibadah WUJB yang bersama on-site pada hari Selasa 15 September 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilaini oleh berneta Johan Mundo dengan tema All About Love. Mari acap teman serta kerja setanda dan lain-lain untuk dapat menghadiri ibadah tersebut. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Tentang pembongkaran, Tuhan kami siap dibongkar. Tuhan, kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapanmu, bongkar. Tuhan, kami enggak mau sia-siakan waktu kami di akhir Oktober ini. Biarlah kami menutupnya dengan ekor. Kami tahu, Tuhan, yang tidak berkenan di hadapamu, bongkar. hari ini, Tuhan. sehingga kami semakin dibenarkan, kami semakin dikuduskan, kami semakin disucikan tolong kami kuatkan dan teguhkan hati kami untuk menerima segala koreksi yang kami terima dari Firman Allah dan kami sanggup untuk melakukannya. Terima kasih. Roh Kudus yang manis ambil alih, ambil alih ruangan ini, ambil alih ruang hati kami, ambil alih kerelaan hati kami untuk dibenahi dan dimenunggu. Kami siap. Nah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Masih hadirat Tuhan Haleluya berikan kemuliaan buat Tuhan Nah, saya kemuliaan hadirat Tuhan, sayang yang luar biasa Dari pagi itu saya dapat satu kata, namanya terobosan Amin Kemudian jadulnya ya Tuhan, breakthrough itu kan kita mau semuanya Kalau sakit jadi sembuh, kita mau Kalau kita dalam kesusahan kita dimenangkan, kita mau Tapi breakthrough itu aslinya adalah ngancurin tembok Tembok penghalang kita itu dihancurkan, itu namanya breakthrough itu namanya terobosan Nah, kita itu Kalau mau terima terobosan Harus mau dibongkar sama Tuhan Amin Nah, oleh sebab itu kita siapkan hati kita e, Shalom dan salam sehat Buat kita semua Senang sekali bertemu kembali e, Dan Tuhan Yesus baik Masih mengizinkan kita untuk berbenah diri Amin Terima kasih kepada gembala setempat Dan betul apa yang dikatakan oleh Worship Trigger tadi Kita tak terasa sudah ada di penghujung tahun ya Padahal kayaknya baru kemarin deh Permulaan tahun 2022 di year new paradigm Nah, oleh sebab itu kita mau hari ini belajar di kuartal terakhir Jadi kalau satu tahun dibagi kuartal berarti dibagi 4 ya Berarti kan masing-masing kuartal itu ada tiga bulan Nah, Oktober, November, Desember adalah kuartal yang terakhir Kuartal yang dipakai menjadi masa transisi Masa transisi itu apa sih Dina? Masa transisi adalah kita udah nggak bisa ngembalikin Oktobernya lagi Besok udah tanggal 31 dan selesai, betul? Begitu Oktober selesai, percayalah sama saya yang namanya November dan Desember Tetap sekali akan berlalu Nah biasanya di masa akhir, di kuartal terakhir Orang sudah mulai merencanakan apa yang akan dilakukan di tahun depan, betul? Siapa yang sudah mulai bikin-bikin rencana 2023? saya 2023 nya udah nyari kalender yang kosong udah nggak ada karena udah keblok semua sudah terencana semua sampai 2023 apalagi kita sudah 3 tahun merasakan kehilangan betul ada yang kehilangan kesempatan ada yang kehilangan pekerjaan ada yang kehilangan keuangan bahkan yang terparah adalah kehilangan nyawa dari orang-orang yang kita kasihi maka kita mulai memplanningkan ke depan nggak ada yang salah dan harus Sebab kita harus sama-sama dengan Tuhan, merencanakan hal-hal besar. Amin. Cuman yang salah adalah kadang-kadang kita itu kelupaan Hanya merencanakan tapi lupa review tahun yang sedang berjalan. Nah, tiga bulan penutup tahun ini yang umumnya dipakai merencanakan, kita mau sama-sama perhatikan apa yang Tuhan mau pesankan bagi kita. Nah untuk itu, multimedia saya mohon untuk bantu ya. Jadi sepanjang hari ini, judulnya adalah serba-serbi masa transisi. Di ibadah pertama, tadi di jam 9, sudah dibahas dulu, kalau kita mau maju ke 2023 bersama-sama dengan Tuhan, Anda tidak bisa skip, tidak bisa skip, lompatin, ilangin yang masa transisi. Sebab hari ini, tanggal 30 Oktober, anda nggak bisa besok tuh tanggal 1 Januari 2023, betul? Dan Anda juga gak tahu apakah kita masuk nafas kita di tanggal 1 Januari 2023, 2023. Di tahun 2021, masuk 2020 ke 2021 Saya masih ingat saya dapat WA dari uh, salah seorang hamba Tuhan Jina Happy New Year ya, itu WA-nya kira-kira jam-jam 11 malam Mungkin kan biasa ya kalau mau mengucapkan itu kan kalau udah mepet jam 12 udah penuh udah hang kan Jadi mungkin beliau berpikir supaya terbaca Dikirimlah ke saya jam 11 malam Nah saya masih menjawab Sama-sama berkat Tuhan turun atasmu di 2021 Waktu itu 2020 20 mau ke 21 Tapi kemudian jam 2 pagi Saya dengar, dengar berita dari keluarganya Bahwa jam 2 pagi beliau berpulang Kita nggak pernah tahu Masuk gak ini nafas di 1 Januari 2023 nanti Itu kedaulatannya Tuhan Gak ada satu pun hamba Tuhan yang bisa menjamin dirinya masuk Betul? Kalaupun kita masuk Jamin gak 24 jam pertama tetap masuk? Gak ada Makanya di bagian ibadah pertama Kita wajib nomor satu menghormati ruang diantaranya Kalau anda gak bisa menghormati ruang jeda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 Banyak orang dunia sudah memprediksi Sama seperti kita membuat rencana Bahwa 2023 adalah tahun yang sukar Saya mau berkata kalau anda melihat, anda melihat kesukaran Tapi pertanyaan saya, anda hidup karena melihat atau anda hidup karena percaya? Kalau anda hidup karena percaya, anda percaya di masa sukar kita akan tetap tegar Aneh? Saya kemuliaan bagi Tuhan Masalahnya ya masalah sukar yang penting masa sukar itu kita tetap tegar di dalam Tuhan. Amin? Bilang sama kanan kiri. Dan tetap mekar di dalam Tuhan. Bilang lagi kanannya. Asal jangan melar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar sama-sama ya. Jadi bagian pertama menghormati, memahami, dan melangkah. Saya ambil sedikit dulu yang menghormati. Karena ini penting. Karena kita ada di sana. Kenapa sih harus menghormati. Karena menghormati ruang Ini tuh harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai paradigma baru Ruang apa sih? Ruang antara tidak lagi The old one, no longer Hari ini tanggal 30 Oktober Berarti no longer 21, 22, 29 Oktober, betul? Udah gak bisa diulang sama kita No longer 29 Oktober Tapi belum masuk salah satu. Nah, ruang di antara ini disebut dengan masa transisi. Tergantung belas kasihan Tuhan. Nembus enggak ini nafas sampai tanggal 1 Januari. Tapi kalau tembus nafasnya, kita sangat menghormati waktu-waktu ini untuk kita merencanakan bersama dengan Tuhan dan refleksi diri apa yang harus diperbaiki. Amen. Nah, oleh sebab itu, di dalam masa transisi adalah masa yang tidak ada pijakannya, kalau digambar ini. Saya sengaja cari gambar yang tepat supaya kita lebih cepat untuk memahaminya. Tidak ada pijakannya, Artinya kita akan menemukan masa-masa ketidakpastian. Nah, masa ketidakpastian adalah masa yang paling dibenci oleh manusia. Manusia itu tidak suka apa yang tidak pasti. Makanya penting bagi kita sebagai manusia bergantung harapnya hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Roh Kudus, tahu kenapa? Kita menuliskan Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Cuma cara Roh Kudus memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang tergantung iman percayamu dan caramu memandang keadaan. Kalau nggak kuat, bapak ibu, seandainya anda dikasih tahu tiga tahun lalu bahwa akan ada pandemi, anda akan kesulitan keuangan, akan pakai masker tiga tahun akan kehilangan orang-orang yang anda cintai, anda nggak sanggup untuk hidup, betul? Kamu dikasih tahu jinah, nanti tahun depan hari Seninnya ada kejadian ini, hari Selasinya begini, hari Rabunya kamu sakit, hari Jumatnya suamimu sakit, hari berikutnya adalah keluargamu dipanggil Tuhan, hari ini saya nggak bisa hidup tenang, betul? Tuhan itu rancangannya dahsyat dan luar biasa, otak kita nggak bisa untuk mengerti, makanya kesulitan hari ini cukuplah untuk Hari ini, tapi kita mengandalkan roh kudus yang bisa memberi ketahukan kepada kita hal-hal yang akan datang Jadi jika kita mau menghormati ruang ini, maka saya percaya kita akan menghargai masa transisi sebagai kesempatan Kesempatan untuk bertumbuh bukan sebagai hambatan. Ini si warna orange, masa transisi, kalau saya double click, emang eh, enggak enak kelihatannya mana Anda di 2022 hari ini, tanggal 30 Oktober, menjelang 1 Januari 2023 Saya berikan warna kuning ya Itu akan ada kebimbangan saat Anda tidak mendapatkan kepastian Anda boleh keluar rencana tapi kan rencana itu belum terjadi, betul? Akan ada keraguan, akan ada takut dan bingung Dan titik terendah yang paling gak enak adalah akan ada kepanikan Buat saya, titik panik adalah titik awal untuk Anda melakukan pentakwas ketiga Dengar dengan baik kalau nggak panik dulu, pengandalan kita kepada Tuhan nggak akan maksimal. Kalau nggak ada titik terendah, kita nggak bisa merasakan apa sih pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Titik terendah kita tahu bahwa Tuhan sudah berikan kepada kita satu Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 321 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu. Dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu apa? Udah menang, jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Masa panik di titik terendah Itu saya sebutnya masa 11.59 Apa sih artinya? Kalau kita punya deadline jam 12 Itu rasanya kita sudah berusaha semaksimal mungkin Dengan kekuatan kita, dengan network kita Kok sepertinya gak ada jawaban doa ya? tapi ternyata dipukul 11.59 jawaban itu baru datang siapa yang pernah ngalamin itu? 11.59 kenapa? karena di jam itulah kita mulai berkata Tuhan biarlah kehendak-Mu ya ya makanya kalau berserah sama Tuhan gak usah nungguin 11.59 Bapak Ibu kelamaan berserahlah kepada Tuhan tiap-tiap hari dari situ anda mulai punya pengalaman baru Pengalaman diangkat Tuhan Dengar dengan baik kalimat ini ya Gimana bisa punya pengalaman diangkat Tuhan-tuhan gak pernah dibawa. Gimana sebab Gimana mau cerita di pentakosta ketiga Melakukan amanat agung Bahwa Allah membela aku Dari mana titik belanya Masanya bersyukurlah Hargailah masa transisi Hormatilah masa transisi Hormatilah titik panikmu Titik panikmu adalah kisah buat pentakus ketiga Anda nggak punya konten kalau Anda nggak pernah ditolong Tuhan. Anda nggak punya konten kalau Anda nggak pernah ada di lembah. Bersyukurlah Allah menolong kita, Allah membela kita, Allah mengangkat kita. Dimulai dari titik panikmu. Makanya ini satu penting dulu. Di masa transisi ini, hargailah, hormatilah ruang jeda antara old dan new. Sekarang kita belajar, begitu Anda punya pengalaman baru bersama-sama dengan Tuhan, Anda mulai paham. Jadi memahami karena sudah mengalami. Bukan berarti kita nggak baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Tapi punya pengetahuan tentang firman Tuhan tanpa diamalkan dalam tindakan nyata, dia menjadi jadi pengalaman. Anda boleh hafal ayat-ayat firman Tuhan, tapi belum tentu menghidupinya. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama setelah kita punya pengalaman Mengalami Tuhan, benar-benar berasa ditolong Tuhan Kita mulai lebih paham Memahami untuk mengalami Itu loh yang namanya New paradigm Bahwa Anda tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita Sehingga waktu masuk 2023 Pilihan ini akan hadir Anda pilih jadi ngerti Masuk 2023 Atau Anda pilih jadi ngeri Masuk 2023 Kalau Anda punya pengetahuan firman Tuhan Yang diamalkan Menjadi pengalaman bersama dengan Tuhan dan termasuk titik terendah dari angka Tuhan Maka Anda akan jadi Fikter atau pemenang Udah ngalamin Tuhan Itulah pemenang yang sesungguhnya Tapi Kalau Anda punya pengetahuan firman Tuhan Bukan diamalkan Tetapi diabaikan Hasilnya akan tersesat bersama dengan dunia Bukunya Kristen tapi gak kuat menghadapi tantangan Dan anda akan jadi victim bukan victim Padahal seharusnya sebagai anak terang Seharusnya kita jadi pembuat perubahan dong Bukan jadi korban perubahan Apapun yang terjadi Kita sudah ngalamin tiga tahun COVID kok Apa sih yang mau terjadi di depan Yang kita tidak kuat menanggungnya Jika Allah ada bersama dengan kita Kita aja pernah berpikir tiga tahun pakai masker betul coba bilang kanan kiri, nah sanggup itu pasti arahnya dah ya. nah kalau apapun yang terjadi di depan berhenti melihat keadaan tetapi percaya akan firman Tuhan, nah oleh sebab itu kita lihat, kita sama-sama baca ayatnya untuk menguatkan kita ya ulangan 28 ayatnya yang pertama, dengan keras imam simbol dari pendengaran akan firman, 321 jika baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu sampai sini pengetahuan akan firman, sampai sini pengetahuan dapat semuanya. Dan, nah mulai mengamalkan jadi pengalaman dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang pun sampaikan kepadamu pada hari ini, ini janji Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, di bumi Layak enggak dapat predikat sektor atau pemenang soalnya diangkatnya bukan cuman satu komunitas, Bapak Ibu diangkatnya di segala bangsa di bumi ini predikatnya udah ceket banget buat kita semua yang adalah anak terang, aneh? tapi apa yang terjadi kalau kita hanya berkTP Kristen baca Alkitab, bukan berarti sekali, udah tujuh kali hafal di luar dan di dalam kepala tapi kita tidak pernah mengamalkannya kita malah mau abaikannya. dengar dengan baik Amsal 10 ayat 17 sudah menuliskannya. Kita baca sama-sama. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan aneh, tetapi siapa mau abaikan teguran tersebut? Makanya waktu saya doa tadi pagi saya nggak tulis kata terobosan. saya demen kalau dapat satu kata saya pasti masukkan di slide nih. Tapi jadinya tadi pagi waktu lagi doa di. Terobosan-terobosan digembur habis ini tembok-temboknya Dibongkar habis ini tembok-temboknya Termasuk kalau kita selama ini mengabaikan teguran yang masuk Dibongkar nama Tuhan Enggak apa-apa biarlah itu terjadi nama Tuhan ditinggikan dimuliakan Our life is not our life It's God in our life Tujuh? Ada Tuhan dalam hidup kita Jadi ini bukan tentang Anda Ini tentang Tuhan yang ada dalam hidup Anda Nah sekarang kita lihat di dalam hal kita menghormati ruang masa transisi di kuartal terakhir 2022 ini karena suka gak suka si kuartal ini sebulannya udah habis besok saya sedih loh ditandai dengan ini makanya ya ngapain si festa halloween 150 jiwa yang tadi pagi saya baca hilang begitu saja berhenti ya anak, anak Tuhan gak ada tuh ya perayaan halloween sama sekali loh. No. It's not necessary, nggak apa-apa. Kalau Anda ditinggalkan karena nggak punya popularitas itu nggak apa-apa. Lebih baik Anda punya satu kepercayaan dari Tuhan daripada Anda di lain popularitas dunia. Jadi ini, Mbak, ini saya katakan berhenti merayakan Halloween. Karena itu bukan dari Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah masuk di Oktober yang tanggal 1, tuh, besok. Hari ini tanggal 30. Dengan November, Desember, kita akan terus menjalankan di masa yang tadi, itu. Yang Anda harus menghargai itu Suka nggak suka Memang kita masih ada di dalam tahun paradigma yang baru Betul Tapi kita juga sudah masuk dalam tahun Ibrani 5783 Yang ditandai tanda tiga dalam huruf aslinya Menyerupai hewan yang kalau berjalan lehernya jalan di depan duluan Kepalanya di depan duluan Makanya dilambangkan dengan gambar unta Dan disitulah Tuhan banyak bicara bahwa kita ada dalam masa transisi belum masuk 2023 tapi sudah masuk dalam 5783 artinya Tuhan mau kita persiapkan kekuatan kita waktu saya doa saya dapat ini dari Tuhan Gmail itu sama dengan camel sama dengan unta ternyata arti dari Gmail adalah sulit untuk mengangkat unta adalah hewan yang sanggup menghadapi kondisi padang gurun yang panas dan tidak ada air yang banyak di sana sambil mampu mengangkat beban. Oh, kalau hewan yang sanggup tinggal di padang gurun ada tujuh. Scorpion salah satunya. Kalau jinjing salah satunya, tapi kalau jinjing gak kuat ngangkat beban. Kalau jinjing cuma kuat tinggal di sana, tapi kalau dia mengangkat beban dia nggak sanggup. Nah, gajah itu kuat luar biasa sanggup mengangkat beban, cuman gak tahan lama kalau di padang gurun. Jadi kemer ini bicara banyak untuk kita pelajari di dalam ibadah yang kedua ini. Number saya tiga, tahun kemarin itu 5782, tahun sekarang 5783. Ini yang saya dapatkan dalam perenungan saya. Bahwa pundak yang kuat, yang mampu mengangkat beban, adalah pundak yang sanggup serta terlatih untuk menjadi pundak yang sehat dalam mengangkat. Apa susahnya sih Tuhan memberkati kita? Apa sih susahnya? Cuman kuat kuatnya waktu diberkati Banyak orang kuat ketika dia ada dalam pencobaan Lututnya berlutut, sangat banget minta sama Tuhan tiap-tiap hari Tapi begitu diberkati, noraknya luar biasa Lututnya udah gak kuat lagi untuk berlutut dan berkata Tuhan tolong lupa bersyukur ketika dia sedang diberkati Makanya bersyukurlah, hormatilah titik panik Titik anda lagi berlutut, Tuhan, tolong, Tuhan itu titik untuk anda sanggut dan terlatih menanggung beban di pundak anda, pundak yang sama, bukan pundak orang lain, pundak yang sama yang menanggung beban, pundak itulah yang akan mengangkat berkat, amin. Siapa mau diberkati melimpah, angkat tangan tinggi, cepat turunkan tangan ke sebelahnya, bilang angkat beban. Jangan pernah takut, amin. Nah, di ibadah satu tadi kita membahas persiapannya, gimana supaya kuat, gimana supaya sehat. Kan gak mungkin dong pundaknya jadi sehat Gak mungkin dong pundaknya jadi kuat Kalau dia tidak pernah terlatih, betul? Hari-hari ini tuh saya lagi latihannya angkat beban memang sih ya Buat teman-teman yang ngikutin Saya tuh olahraganya bukan sepeda A Bukan aerobikan, bukan berenang, bukan lari Olahraganya memang weightlifting Begitu saya lihat the meaning of Gmail is to lift up Saya jadi murci pantasan buat tiap hari ditambahin terus bebannya Tapi ketika ditambahin bebannya hari ini saya bisa angkat sampai 112 kg bapak ibu kenapa saya saksikan ini emak-emak usia ABG aku baru mau bocah baru mau bocah ngangkat 112 kemarin ketemu temen gym, itu badannya besar sekali pria umurnya 32 tahun dia panggil saya Tante, saya bilang jangan Tante, sister Tante usia berapa? saya bilang udah mau 50 sih bentar lagi, kenapa? aku 32, aku cuma ngangkatnya beraninya dan sanggupnya tuh PR ku di 80 itu berapa? gatau nih, coba aja hitung place-nya saya karena kalau ngangkat gak mau tahu place-nya berapa dipasangin ini. tapi dia itu ini kan harus 122 loh, katanya ini angkat berapa kali? Satu kali ini angkat? ya iya, saya angkat Waduh, saya aja dan lebih besar, muscle lebih banyak, cuman bisa ngangkat 80 saya tanya kamu latihan berapa kali? seminggu? seminggu sekali, maksimal dua kali dia tanya, sister bagaimana di Tante, kan sister latihan berapa kali seminggu saya bilang lima kali dengar ya, anda kuat menanggung titik-titik panik lebih banyak anda kuat untuk menanggung beban lebih banyak bukan soal lebih besar siapa kan? apa, tapi anda lebih kuat menanggung perkara nah makanya jangan pernah rewel ketika dikasih beban sama Tuhan, bersyukur dan hormatilah masa transisi amin? coba bilang kanan gerik bebanmu itu bikin kamu jadi tambah kuat dan sehat amin nah di pada satu kita sudah bahas persiapannya biar kuat biar sehat, kenapa? karena itu akan menggenapi satu ayat aja. aduh ayat ini mah jangan dihafalin harus tergenapi minimal satu ayat bahwa segala perkara bantuin saya bacanya dapat tanggung di dalam dia Yang memberi Saya mau tanya kekuatan diberi Tuhan Bagaimana caranya Bulat kekuatan 3, 2, 1 Ping gitu Anda harus bersyukur di lutut dan pundaknya Tuhan Makasih Tuhan Berat banget sih Tuhan Makasih Tuhan Sedang melatih saya Amin. Jadi pencobaan yang kamu alami Itu adalah pencobaan yang di Tidak melebihi Bahkan alokasi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. paradigmamu melihat beban udah beda. Saya tuh dulu kalau lihat besi, heyyo, udah begitu lagi tuh. Besi lagi, besi lagi, sekarang kalau lihat besi, excited ya? Yeah? Berarti saya mau angkat lagi, berarti saya lebih kuat lagi dari sebelumnya. Beda paradigma lama, dengan paradigma ya, baru. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya bisa sehat, kuat, peduli, dan pintar itu sudah dibahas di ibadah pertama dan kenapa sih kita kok disiakin ma di, di masa transisi harus punya ini SKPP ini harus bisa sehat, kuat, pintar, peduli sebelum kita masuk di 2023 karena sehat adalah syarat untuk hidup siapa yang bilang gak apa-apa, gue makan gorengan, gak apa-apa, gak, ber gak berolahraga, gak apa-apa, yang penting sehat sehat itu bukan tujuan, sehat itu syarat untuk bisa hidup Paradigmamu harus baru Kenapa harus kuat-kuat adalah syarat untuk jadi warrior, pejuang Bukan warrior Ini cuma urusan satu huruf nih Orang yang khawatir dia akan jadi ngeri Maksud 2023-nya Dia jadi warrior, jadi orang yang khawatir Bukan jadi warrior, bukan jadi pejuang Dalam menghadapi tantangan Dengan dengan baik, ini peredan Setiap tantangan adalah kesempatan Bukan sebagai hambatan Kenapa perlu pintar? Karena pintar adalah syarat untuk membangun generasi bangsa Itu tadi kita doain generasi ini ya jangan cuma didoain aja Diayomi, karena gimana yang usianya lebih tua mengayomi Belajar harus lebih pintar dari pengalaman bukan dari pengetahuan Kenapa sih kita harus peduli? Peduli adalah satu satunya syarat Untuk anda berdampak melakukan amanat agung Bagaimana anda bisa masuk dalam era pentas ketiga kalau anda nggak peduli? Simple? Ini di ibadah yang pertama Nah, oleh sebab itu kita sudah bahas gimana caranya Jadi anda dapat summary lah ya, gitu ya Gimana caranya bisa sehat, kuat, cinta, peduli ada empat Yang pertama kita diminta untuk bereskan fokus Ini saya nggak ulang, karena ini ibadah pertama Gimana kalau bisa fokus ada lima yang perlu dijaga Jaga hati, jaga mulut, jaga mata, jaga konsistensi, jangan jadi kristen soda ya jago banget bikin komitmen kayak soda meletus. Abis itu mulai melempem karena tidak menjalankannya karena nggak punya konsistensi. Yang terakhir jaga langkah karena firman Tuhan itu adalah langkah bagi kehidupan kita. Yang kedua harus melakukan yang terbaik buat hidup kita, bukan bagi orang lain. Apalagi bersaing dengan orang lain. Caranya gimana review? Apakah rohani kita, rasa, rasio, raga kita sudah benar di hadapan Tuhan? Ini waktunya makanya saya katakan hormatilah waktu transisi belum sampai ke 1 Januari tapi sedang ada di dalam kuartal terakhir kenapa? karena firman Tuhan berkata di dalam uh, 1 Thessalonica 5 23 supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna yang ketiga, kita harus pintar juga cerdas. di dalam kecerdasan itu sudah pasti ada peringkaran tapi di dalam kepintaran belum tentu ada Keterdasan, paradigma baru adanya di dalam keterdasan Yang namanya pintar punya pengetahuan Yang namanya cerdas punya logika Itu perbedaannya, tadi kita udah bahas di beda pertama Dan yang terakhir kita mesti peduli Bukan atas keinginan orang lain Tapi atas kebutuhan Hati-hati jangan mau diindimidasi iblis Orang uh, Kristen kok gak nolongin sih Karena gak peduli, no You can say no kalau itu adalah keinginan mereka anda tidak perlu kiter keinginan orang lain Anda perlu menolong untuk kebutuhan orang lain Bedakan antara keinginan dan kebutuhan Makanya ada lagunya Tahu lagunya? Allah kan mencukupi Sambung Ah bukan keinginan Ulang-ulang Allah kan mencukupi Kebutuhan yang dicukupi Dengar dengan baik ini pesannya harus saya sampaikan Walaupun ini sudah di dalam ibadah satu Gimana caranya? Anda punya dua bulan. Dua bulan ini akan ada bonus keluar, amen? Dua bulan ini mungkin PHR keluar. Dua bulan ini mungkin komisi perhitungan satu tahun keluar. Simpan sebagian untuk lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf adalah dana yang Anda keluarkan untuk menolong orang lain, yang tidak mengganggu perpuluhanmu, tidak mengganggu persembahan rutinmu, tidak mengganggu pengeluaran rutinmu. Caranya gimana? Tekan keinginanmu. Anda bisa memberkati kebutuhan orang lain tidak dari kebutuhanmu. Sorry ya. Tuhan memberkati kebutuhan kita. Orang lain punya kebutuhan jangan diambil dari kebutuhan kita. Kasih ke kebutuhan orang lain. Tuhan mendekati Anda kebutuhan. Tapi Anda bisa tekan keinginannya sepatu, nggak usah ekstra baju, nggak usah ekstra restoran, nggak usah setiap hari. Restoran, baju, mobil ekstra, semuanya adalah kei. Allah akan memberkati kebutuhanmu. Dan engkau akan memberkati kebutuhan orang lain karena engkau peduli di kosa ketiga lewat penekanan keinginanmu. Jadi, kalau dibilang 2023 itu adalah masa yang sukar, itu hanya bagi orang yang gak punya hati peduli kepada orang lain. Ketika, dengar dengan baik ya, mesisnya ya. Masa yang sukar adalah masa terbaik untuk anda jadi berkat. GIF! berkat yang lagi, kalau nggak peduli. Justru dengan baik ya, harus suka, baru anda terang banget. Harus suka. Ketika dia sukar anda tampil sebagai warrior, bukan sebagai warrior. Anda ngerti bahwa dengan memberi, dengan masuk dalam keraguan ketiga dengan peduli pada kebutuhan, itu adalah jalan terbaik untuk amanat agung. Nah, oleh sebab itu kita lihat sekarang bagian dari si unta janji saya pgmail 5783 tulis untuk mengangkat untuk mengangkat orang lain dalam kesusahan untuk mengangkat orang lain yang bicara jelek tentang anda angkat tinggi tinggi nggak apa-apa anda adalah regimer, anda adalah warrior yuk bekerja sama dengan Tuhan jadi fitter, jadi pemenang pundak yang kuat sanggup serta terlatih mengangkat beban akan jadi pundak yang sehat, sanggup serta terlatih dipercayakan mengangkat berkat unta itu hewan mamalia terkuat yang bisa tinggal di udara panas burung pasir itu bicara tantangan karena telah diperlengkapi dengan kekuatan apa aja kekuatannya satu ada lima ya satu dia punya punuk pundak dua tipe unta yang satu punuknya namanya dromedaris yang dua punuknya namanya Pak Sampai Anda belajarin usaha nah, saya ini mempersiapkan ini. Itu punuk isinya, apa? Itu punuk kenapa nggak sakit waktu ngangkat beban berat? Kenapa? Karena itu punuk isinya satu punuk 80 pon, bukan ton ya, pon pakai P. 80 pon lemak. Makanya ini barang berat enggak akan sakit dia ke tulang-tulangnya. Bah gitu jauh dia untuk pengangkat beban dengar dengan baik itu lemak menolong dia punya cadangan nggak makan berbulan bulan di padang pasir. Kalau jengking bisa nggak makan berbulan bulan? Bisa. Kalau jengking nggak mengangkat beban enggak bisa. Sorry ya kualitas anda dan saya di pay gmail adalah kualitas untak. Jadi punya masalah jangan fokus kepada padang burungnya, fokusnya punya nggak cadangannya. Kalau bicara melemah, bicara minyak Apa pesan profetiknya? Bicara tentang cadangan minyak Ingat lima gadis bodoh Dengan 5 gadis bijaksana Situ punya Gak cadangan minyaknya Suri ya, dengan ini Kita udah tahu, kita nggak perlu baca Sekalipun perikok ini kita udah tahu, Ini zaman sekolah minggu udah dibacain berulang-ulang Saya cuma mau tanya Kalau anda setelah baca ini Anda jadi ngeri atau jadi ngerti? Kamu kan kalau jadi ngerti mestinya gak takut dong masuk 2023 Takutlah kalau Anda kehilangan Roh Kudus dalam hidupmu Gimana caranya diadakan kehilangan masuk dong pujian, penyembahan, dan doa Cuman itu caranya gak bisa dibeli di mall, gak bisa, gak bisa pakai salib gede-gede Terus Anda jadi penuh Roh Kudusnya, enggak bisa Anda harus berlutut dalam hadirat Tuhan Gimana cara berlutut Anda harus masuk dalam tekanan Baru nyembahnya lebih tunggu di sebelah lima sembilan Orang yang nyembah di sebelah lima sembilan Itu dalam hadiratnya sungguh banget Karena dia ada dalam tekanan Hargailah titik panik dalam hidupmu Amin? Itu membawamu untuk punya minyak sadangan Itu yang pertama Yang kedua Ternyata saya baru tahu Unta itu sekali minum 40 gaun. Karena perutnya besar banget. Galonnya bukan galon merek minuman itu ya Bukan Satu galon itu 4,5 liter 4, liter. Kalau hitungan galon di Indonesia Itu sebetulnya 5 galon Di dalamnya makanya jadi 19 liter Berarti sekali minum Satu galon itu kan ukurannya 4,5 Kalau sekali telan Sekali nelen nih Udah 4,5 40 Itu perut Masa nih 180 liter loh anda sekali minum berapa liter? 1 liter aja nggak mungkin, betul? Anda minum tuh jiting, dikit dikit-dikit dikit-dikit biar gak degilasi gitu ya Kuat gak minum sekaligus 4,5 liter? Bengkat perutnya, betul? Tapi dia sekali minum tuh 180 liter Apa pesan profetiknya? 2023 bakalan menjadi tahun sukar kalau anda nggak dipenuhi dengan air di Dupa. Firman Tuhan tuh makan sebanyak-banyaknya Baca sebanyak-banyaknya, hidupi sebanyak-banyaknya Anda akan hidup karena percaya Bukan karena melihat Lagi nah, mama mau hidup karena percaya Orang baca firman Tuhan Udah 20 tahun, gak habis-habis Coba bilang kanan-kiri, itu lu bukan Kristen lama banget Gak habis-habis juga Baca firman Tuhan, gak salah Nah, baca Dengan dengan baik, ini ada Rema ya Kalau ada air, berarti ada uasa Gak mungkin mendadak di padang gurun buah air gitu, loh mungkin Berarti dia ada uasa Dan itu mengingatkan saya tandanya bisa tahu ada uasa adalah ada pohon kurma Pohon kurma adalah pohon yang bisa hidup Di dalam padang gurun Karena ditanamnya 2-3 meter Di bawah tanahnya itu Dan ditutupi dengan batu Struggle dia ya, Tengah mati mana kata. Nah, Kalau anda rasakan itu di dalam tantangan kehidupanmu Bersyukurlah anda gak perlu tumbuh ke atas Anda perlunya tumbuh ke bawah dan berakar kuat di dalam firman Jangan bilang nggak tumbuh Tumbuh, cuman gue ke atas, Tumbuhnya ke bawah Lebih baik Anda berakar dulu Begitu Anda kuat Anda bisa menggulingkan batunya Itulah pertanyaan saya Apakah fokus Anda lebih fokus kepada batu Di timur tengah kurma ditanam di pasir Di dalam pasir dan ditutupin dengan batu Fokusnya kemana? mana? tantangan hidup 2023 gak usah anda deh, para pakar aja udah cinta banget gak tahu tau betapa sukarnya 2023 gak usah ditambahin fokusnya kemana? fokusnya ke batu air matamu akan jadi fokus tapi kalau anda fokusnya ke pertumbuhan mengejar mata air maka fokusmu kepada pertumbuhan dan mata air. airnya fokusmu mau ke air mata atau mata air? mata air sekalipun ada air mata kalau engkau menghargai dan menghormati masa transisi, baca wahyu 7 ayat 17 3, 2, 1 sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan dan Allah akan menghapus segala air mata dari amin jadi gak apa -apa. nih ya kalau lagi berlutut, lagi ditaruhin beban dia ya emang mata keluarnya tapi itu menolong kita untuk bisa jadi mata air kehidupan bagi banyak orang. aneh Nah, ini dua pesan Yang ketiga dengan cepat itu berlomba dengan waktu. Ternyata unta ketar membahana. Aduh, Anda pakai eyelash extension hari-hari gini. -hari uh, unta itu kelopaknya tiga. Bulu matanya dua baris. Putus tuh eyelash -eye extension Anda yang bikin di salon. Putus. Cantik hmm, luar biasa. Kenapa? Matanya itu dijaga supaya jangan ada pasir yang masuk Kalau gak boleh Makanya apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita itu kekuatan Dipakai Apa sih pesan profetik yang mau Tuhan pesankan kepada kita untuk persiapan ya masa transisi? Mata kita harus fokus pada tujuan Bukan pada guru pasir maka kita fokusnya kepada kemenangan Bukan kepada ketakutan Fokusmu harus benar di dalam Tuhan Makanya fokus on where you want to go Not fokus on what you fear Fokuslah kepada apa sih yang mau anda tuju di 2023 Bukan kepada diri oh, ya. Ini orang-orang bilang bahwa ini tahun sukar Bukan begitu, keliripan Jangan sampai salah arah Makanya pagi-pagi sudah dibangun dulu kapasitasnya kuat, sehat, pintar, dan peduli Fokusnya kemana? Kiriman Tuhan Amsal 29 ayat 18 berkata bila tidak ada wasil jadi liar rakyat. Berbahagialah orang yang berkegang pada hukum Fokus itu bicara tentang teropong yang anda lihat Kalau anda lihatnya ke teropong ketujuan anda udah gak peduli lagi kalau pasir-pasir di kanan kiri, betul? Bagaimana so, dengan kehidupan kita? Where there is no vision, the people perish mm -hmm. Kalau nggak ada visi, orang jadi binasa. Nah, visi itu datangnya dari Tuhan Jadi, kalau Anda mau dapat visi dari Tuhan Anda harus lakukan dua sebelumnya Baca firman Tuhan, minum 40 galon Kedua, Anda harus ada dalam doa, pujian, dan penyembahan Minyak cadanganmu harus banyak Jangan sampai Anda baca firman, dia berakhir dari buku sejarah teman saya belum percaya Tuhan itu sudah baca alkitab dua kali dia bilang bagus banget ya ya itu histeri yang luar biasa waktu anda baca firman itu akan merema dalam hidupmu amin nah yang keempat dengan cepat ternyata hidungnya itu bisa menutup rapat. ketika terjadi badai pasir, emas ya dia mau melihara unta di rumah enggak ya hidungnya tuh bisa ketutup rapat banget apa sih pesan profetiknya? Ini yang dibicarakan adalah tentang deteksi kepekaan Dari hidungnya dia bernapas Begitu ada yang menghambat kehidupannya Tutup langsung Bukan cuma matanya tutup, tapi hidungnya bisa nutup dan masih bisa napas Hebat banget ya si di ini luar biasa ya Ini bicara tentang deteksi kepekaan Dengar dengan baik, Anda sudah diurapi, Punya minyak cadangan Anda baca firman, minum sebanyak-banyaknya firman Tuhan mata anda fokus kepada amanat agung udah pasti peka sorry ya mau dapat yang nomor 4 ini beresin bulu mata, beresin minuman, beresin punuk <tuk> makanya ini ga masuk jadi nomor 1 mendadak peka ga bisa, peka itu harus dibangun kemarin saya dapat dari Tuhan kepekaan yang saya ga bisa lagi dulu tuh saya sering nolak karena saya sendiri suka, ini orang banget sih saya tuh orangnya logika banget bapak ibu jadi kalau saya dapat suara itu suka diabaikan sama saya. Sampai akhirnya kemarin saya bilang Tuhan aku bertobat, aku terima ini sebagai Jadi ketika saya berdoa sama orang-orang yang nangis, saya gak tahu kenapa dia nangis, saya juga bingung mau doa apa. Biasanya gitu kan, suka turun tuh satu kata "nazar" gitu. Jadi saya bilang, "Masih bilang nazar, eh gak taunya dia betul." Iya, eh, saya juga bernazar, saya belum bayar. Kemarin lagi berdoa, Tuhan turunkan satu kata resource kamu akan jadi resursus bagi banyak orang iya itu dia ternyata nah belakangan saya awalnya ngeri karena waktu dalam ibadah kemarin di Surabaya waktu saya mau tutup ibadah baru jalan ke sini tiba-tiba gini satu jiwa itu berharga buat aku terus saya itu kalau orang orangnya logika ini suara siapa ya suara hati itu suara siapa ya ah enggak, enggak mau terlalu ngerok gitu tuh saya bandelnya saya sama sampai akhirnya berat banget nih kaki akhirnya saya balik, nangis saya bilang satu jiwa berharga saya gak bisa turun sebelum orang itu maju ke depan maju dulu satu orang berikan kemuliaan gue itu kalau kemuliaan mau orang tapi yang udah lah berarti lah sesuai kehendaknya tapi sorry ya kok enggak pernah baca firman? enggak pernah ada doa pujian penimbahan gimana Di caranya didapatkan itu yang keempat yang kelima terakhirnya dia bukan hanya sekedar membahana dia seksi banget, bibirnya tebel, luar biasa. Kenapa dia harus bibirnya tebel? supaya dia bisa terlindung ketika dia makan? Maaf di burung pasir gak ada sakit pada, apalagi roti bakar. Makanannya kurang semua tuh gak ada yang bener yang tumbuh di sana tak, tutup. Makan koreksi itu dengan baik. Tahun depan akan jadi tahun yang sukar kalau anda nggak terima koreksi sama sekali. Ketika anda terima koreksi, makan, punya Kalau orang bicara tentang anak koreksi Punya, berduri sekalipun Cuman itu Nutrisi buat dia hidup Kalau anda Ngerti Besok-besok tanggal 1 Januari Baru masuk nih 3, 2, 1, ini Sudah ditemor, bersyukur Tuhan Baru masuk sudah dikasih nutrisi rohani punya dengan baik pajam enggak bibirnya terbangcong mestinya Anda kuat kenapa Anda kuat Anda sudah kuat menanggung beban sebelumnya kalau Anda nggak kuat sebelumnya pasti tersinggung. hati-hati tahun depan kita perhatikan di sini remanya makanan koreksi tajam adalah nutrisi pertumbuhan iman ini pembaharuan budi new paradigm yang sesungguhnya saya akan tutup di sini baru ngerti setelah tuhan bilasin tentang untai ini baru ngerti angka lima belas tiga yang sudah sering banget saya baca kita baca sama-sama ya tiga dua satu orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan mata air akan tinggal di tengah-tengah orang bijak siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri tetapi siapa mendengarkan teguran makan itu kaktusnya memperoleh akal di paradigma baru bukan kemuliaan yang bantuan. kita jadi ngerti ya saya tutup di sini dengan wrap upnya satu pesan membuat kita masuk jadi ngerti pastikan anda punya urapan roh kudus doa pujian penyembahan juga boleh lewat kedua baca firman Tuhan kalau nggak sanggup baca sendiri daftar GDA ikut Bible di udah ada yang ketiga fokus pada tujuan bukan pada ketakutan tujuan kita mahat agung Ingat, kalau diberkati, keluarkan kepedulianmu untuk mencukupi kebutuhan orang lain. Jangan pelit. Bayar harga. Yang ketiga, singkatkan kepekaannya. Kalau Tuhan udah kasih gigi baru, terima. Anda akan jadi jawaban bagi dunia ini. Yang kelima, makan dengan banyak koreksi. Karena koreksi adalah deskripsi Tuhan Yesus memberkati. mari kita bangkit ke sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu terlalu banyak yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami mau katakan, kami tetap cinta, kami tetap setia, Tuhan. Apapun yang terjadi, Dan kami mau berkata, Tuhan, Terlalu banyak Yang sudah Tuhan, beri. Terlalu banyak Mari, kami turun, kami, berkati, kami berkati, Tuhan kami kami Untuk mendengar suaraku, apa yang menjadi kehendak kehendakmu, tuh. dan segalanya jadilah menurut kehendak-Mu bukan kehendakku yang kehendak kami. Kami percaya, ya. kami semua tempat ini, para semaku alam suta satu Tuhan adalah umat pilihanmu Tuhan. Engkau akan bawa lebih dan lebih lebih dalam lagi. Dan kepadamu dan kami itu kami serahkan hidup kami hanya kepadamu jadilah jendelamu toharatkan ya, kuduskan kami bila kami dia apa apa ini ampuni kami bawa oh, kami ke dalam hati yang setia dan taat kepadaMu lebih lagi dan modal kami adalah kami berserah penuh padaMu. Dan kami sempat syukur walaupun. Terima kasih Tuhan Kau berkati Tuhan Ibu Cina dan Mama Kau pakai dia lebih heran lagi Kau berkati kesehatannya Kau berkati suami dan anak anakku Perkara bersabu Kau sediakan buat hambamu ini Kau memberikan kepekaan Tuhan Tapi menjadi gendakmu Dia jadi hamba yang peka sekali Untuk mendengar apa yang suara Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih. terima kasih Tuhan untuk hari ini, hadirahmu penuh tempat ini, nanti kami penuh sukar kita, dan kami siap terima berkat Tuhan kepada Tuhan, mari, kasih Tuhan tempat ini, angkat ke tangan. terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, kasih kami dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, dan berkuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai dengan nama-nama natal, Tuhan ini dua kali hidup kita di awal permain dan bahkan sampai selama lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama sama katakan. Amin. Amin. Amin. Terima kasih. Baik saudara, Diperkirakan untuk duduk terlebih dahulu, baik saudara dan diketahui pengumuman. Bersaudara saudara dapat mengisi aset ibadah raya dengan cara men-scend QR yang ada di depan bangku oleh saudara. Dan juga bersaudara dimohon bantuannya untuk dapat duduk dulu oleh saudara karena untuk mengurangi kerumunan yang terjadi di belakang, WL akan mengarahkan saudara akan di luar. Baik, bersaudara, dipisahkan untuk... Bapak saudara yang di belakang kanan untuk menggunakan pintu yang ada di sebelah kanan belakang. Kemudian bagi saudara yang di sebelah kiri, Silahkan keluar menggunakan pintu yang ada di sebelah kiri. Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Harap bersabar dulu bagi saudara yang di sebelah kanan depan agar tidak terjadi penumpukan di belakang ya Bapak ya